Hai semua, assalamualaikum. Saya Mak Nyana. anak kali ini mau membuat isian ayam terbaguna, bisa untuk isian lemper, sosis Solo, roti isi, dan lain-lain. Nggak perlu berlama-lama lagi, gimana cara buatnya dan bahannya apa aja. Nonton terus video ini sampai selesai siapkan air dalam panci secukupnya lalu masukkan satu ekor dada ayam ini aku pakai ayam ukuran sedang rebus hingga matang setelah matang seperti ini matikan kompor lalu dinginkan dulu selanjutnya kita haluskan bumbu. ada 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih setengah sendok teh ketumbar dan seperempat sendok teh jintan tambahkan air secukupnya kalau teman-teman ada yang menghaluskan pakai ulekan Gak perlu ditambahin air ya Ini sudah halus Bumbunya ini kita tuang dulu ke dalam wajan Soalnya cupernya mau dipakai lagi Gak perlu dicuci ya Bumbunya suruh nunggu aja dulu ya Ini cupernya masih ada sisa-sisa bumbu Kita masukin ayam yang sudah direbus tadi Udah dipisahin dari tulangnya Biar gak capek-capek disuir-suir Ayamnya digiling cincang kasar aja biar cepet suara gilingannya kayak tanpa daya gitu ya kayak belum makan <tuh> nah ayamnya sudah tercincang seperti disuir-suir cepet kan kalau pakai cuper bumbunya udah nunggu dari tadi kita panaskan sampai apinya ini eh salah maksudnya airnya mengering kita masukkan satu batang serai yang sudah digeprek. jangan lupa disimpul biar nggak terhambur kemudian tambahin 2 lembar daun salam Kurang lebih setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh penyedap boleh di-skip kalau tidak mau pakai. Kalau nggak bisa, kira-kira pakai sendok aja ya. Satu sendok teh garam dan satu sendok teh gula pasir, aduk-aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah airnya berkurang gini, tambahin minyak secukupnya untuk menumis. Tumis bumbu sampai wangi dan matang. Nah, ini bumbunya udah matang ya. Terlihat agak kering. Kemudian masukkan ayam cincang tadi atau ayam suwir. Masukkan santan dan satu gelas air. Di sini aku pakai air karena pakainya santan bubuk. Di sini aku pakai santan bubuk soalnya santan cairnya kehabisan stok. Kalau mau pakai santan cair juga nggak apa-apa atau mau pakai santan peras juga lebih baik lagi panaskan sambil terus diaduk hingga ayam dan bumbu tercampur merata dan sudah mulai terlihat mengering kalau mau awet lebih lama misalkan mau disimpan panasinya sampai benar-benar kering ya jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman ini kayaknya masih agak kurang asin dan manis aku tambahin dikit garam dan gulanya nah setelah ditambahin ini rasanya udah benar-benar pas kalau udah kering seperti ini ini udah matang matikan kompornya lalu pindahkan ke dalam wadah Di sini aku pakai wadah yang ada tutupnya soalnya nanti ini nggak dipakai semua nanti ya jadi mau disimpan aja dalam kulkas nah udah jadi deh isian ayam serba gunanya gampang banget kan cara buatnya ini rasanya benar-benar enak loh Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga suka dan bermanfaat. Untuk teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dah.